Saya Ratna Antika, saksikan saya bersama dengan OCD Big Bang di acara Adat Desa Unjungan Buyut Kaliwedi Hari Jumat. Tak tunggu gabungannya, sampai jumpa. Yo, Kunjungan kali Kunjungan. Hey, baby, hold taris, taris, taris, taris, sí, sí. Ujungan kali Oi! ujungan Unjungan Avisi nice.